Tapi ya, salam aku dapat di konten Mama IPA bicara. Basuh saudara Mama IPA ada di kamar ini karena lagi istirahat. Tapi Mama IPA ikuti terus berita. Jadi Basuh kita baca cerita dulu soal fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Basuh ...di beberapa daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Mari Pak Saudara ya, kita ikuti berita ini, coba. Bapak saudara semua, ini ada fenomena ini, belakangan ini sejak bulan Juni, awal Juni, sampai saat ini. Berita yang mama Ipa ikuti, atau terang sama ikuti nih, bapak saudara. Ini Mama Ipa kasih judul fenomena mayat kabur. <laughs> Karena memang kejadiannya bukan cuma satu tampak dan satu kali, tapi di beberapa tempat di daerah di Indonesia ini, seperti di Makassar, Bekasi, Surabaya, juga di Manado, ini keluarga-keluarga yang eh, saudaranya atau... Orang tua kak, anak kah yang meninggal akibat covid, orang tidak menerima untuk dikuburkan secara protokoler covid dan rame-rame keluarga mau bawa saja bawa pulang Maya di rumah. Coba bapak saudara orang lihat ini berita yang dari Manado punya ini. Seperti apa tuh ikuti dulu Ini dia <tuh bulan> Aduh Ini saya so bikin Rumah sakit ini Ke <tuh bulan> ruangan Hmm. ini dan hmm, so bawa ini mayat keluar oh, angkat taruh di ambulans bawa pulang di rumah hmm, ini kita orang perlu ikuti Sejauh mana tindakan keluarga ini Membawa pulang Mayat-mayat yang Sebelumnya belum Dalam perawatan belum diketahui Kalau positif Corona Nanti setelah meninggal Hasil swab Itu ternyata positif jadi harus dikubur berdasarkan protap Covid-19. Tapi karena keluarga tetap bersikeras katanya pasien tidak meninggal karena Covid, tetapi sakit yang lain. Waduh, untuk menentukan pasien itu mengidap penyakit apapun harus Atas petunjuk atau hasil periksa tim medis, bukan kita orang bersaudara sendiri yang menentukan karena ini bukan kita orang rana atau punya tugas menetapkan status pasien. Nah, itu bersaudara semua, peristiwa yang terjadi kemarin di Manado tanggal satu bulan Juni bulan ini dan selanjutnya ada peristiwa-peristiwa yang sama yaitu di Makassar Bekasi, Surabaya kalau Makassar ada dua tempat di daerah Sulawesi sana Sulawesi Selatan ada dua tempat kejadian hal yang sama kejadian yang serupa mayat di bawah pulang atau boleh dibilang di bawah kabur, ba saudara karena tanpa seizin dari petugas kesehatan dan memang kalau aturannya bahwa pasien meninggal karena COVID-19, ya penguburannya harus melalui protap COVID-19. Tapi karena keluarga ini bersikeras, mereka mengambil mayat dengan sesuka hati mereka, dan bawa pulang di rumah. Nah, ini berbahaya, Pak Sudara. Karena itu, menurut Ketua COVID-19 Sulawesi Utara, keluarga-keluarga yang telah memboyong dan menyentuh langsung mayat, mereka akan langsung di tes swab untuk mem Buktikan atau mengetahui apakah keluarga-keluarga eh, ini sudah tertular atau belum, dan yang pasti mereka ini akan dikarantina, Pak Sudara. Nah, ini jadi persoalan baru lagi karena masyarakat tidak taat ini, kalau seperti ini, Pak Sudara. Nah, kita orang di sini juga, Almahirah Utara. Kalau boleh jangan seperti ini, karena ini e, suatu contoh yang sebenarnya kurang bagus untuk kita orang ikuti. Kalau pemerintah so bersikap atau melakukan kebijakan seperti ini semua kan semata-mata untuk kita sampai kepentingan orang per orang, pribadi per pribadi, keluarga, masyarakat. Jadi. Corona ini virus corona ini sangat berbahaya, bersaudara. Apalagi sampai saat ini masyarakat dunia atau para ahli-ahli uh, itu belum bisa menemukan, belum dapat menemukan anti antivirus corona ini atau vaksin, vaksin corona sehingga sampai dengan saat ini itu orang dianjurkan atau wajib menaati aturan protokoler kesehatan di dalam tahap memasuki new normal ini, bapak saudara, orang nah, kembalikan ke diri masing-masing. Kalau mau sakit ya, orang langgar saja itu aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau mau sehat dan selamat dan selamat untuk semua, bukan cuma masing-masing orang. Satu sehat semua sehat. Kalau mengikuti uh, anjuran protokoler kesehatan Pak nah, saudara semua itulah kejadian-kejadian yang kita orang harus tahu dan kita waspadai agar jangan terjadi di orang P daerah ini kalaupun ada tes rapid test atau swab dan membuktikan bahwa ada apa, virus atau reaktif, nah, kita ikuti saja apa yang petugas eh, rekomendasikan entah itu karantina atau berobat lanjut nah, itu orang ikuti karena orang harus taat karena itu untuk kebaikan torang semua apa saudara kira-kira nah, dong, saudara lebih paham ini. Jadi, mari toh terungkasih, baku ingat-ingat, tombakku oh, saling mengingatkan supaya kita aman semua. Dan virus ini cepat teratasi dan berlalu dari ke kehidupan, sehingga kehidupan new normal ini pun turan bisa tinggalkan, turan kembali kepada yang normal sepenuhnya, seperti sebelum-sebelumnya. Itu yang Mama Ipa kesempatan ini mau baca rita dorang semoga kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan dan dorang bisa baku dapat pada cerita atau bicara mama ipa yang akan datang sebelumnya jangan lupa like, comment share dan subscribe serta Tinting, tabi ay.